hari kita memulai ibadah kita pada hari ini kita menyatakan rasa rindu kita kepada Tuhan seperti Yusak rindu sungai mari kita angkat pujian seperti Erusa. bagaikan seekor rusa yang begitu haus merindukan sungai yang berair karena jikalau sang rusa ini tidak menemukan sungai yang berair maka dia akan berusaha mencarinya sampai dapat jika tidak dia akan mati kami sadar ya Tuhan bahwa seringkali kami tidak selindung itu untuk beribadah kepada Tuhan kami tidak sehaus itu ketika kami hendak mendengarkan firman firmanmu kami itu ya Bapak biarlah melalui ujian tadi Engkau berkenan memberikan kami keinginan untuk menginginkan firmanmu Kerinduan untuk merindukan Tuhan Sehingga ketika kami mengikuti ibadah Kami mau mengikutinya dengan sukacita Dengan rasa cinta Dengan kehausan Dengan antusiasme yang tinggi karena kami hendak berjumpa dengan Allah yang begitu mencintai kami. Mohon yang berkati ibadah gemah ini dari awal hingga akhir. Baik untuk kami yang hadir di gedung gereja maupun juga yang mengikutinya di Zoom. Tuhan yang siapkan hati kami. Tuhan yang tolong kami untuk memiliki hati yang begitu bersemangat, begitu bersuka cita untuk beribadah. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk beberapa hal. Berdoa untuk setiap kami yang sekarang masih studi, baik itu di SMP, di SMA, maupun yang sederajat, dan juga yang kuliah. Beberapa waktu ke depan, kami akan mengikuti ujian akhir semester. Engkau yang menolong kami. Engkau yang memberikan kepada kami cek dorongan, semangat untuk belajar. Di tangga-tangga waktu yang sudah semakin singkat, kami harus terus mempersiapkan diri. Tuhan tolong kami untuk bisa mengatur waktu kami dengan baik. Kami belajar memprioritaskan hal-hal yang utama dan kami belajar untuk mengesampingkan hal-hal yang mungkin bisa kami tunda. Entah itu untuk nonton film, main game, dan lain sebagainya. Hal-hal yang mungkin itu menyenangkan, tapi itu tidak terlalu mendesak untuk kami kerjakan. Kalau kami rela menundanya, kami mampu memprioritaskan hal-hal yang utama. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, supaya memberikan kekuatan. Semangat, dan juga ketahanan dan pengharapan di tengah-tengah masa-masa pandemi yang tetap menjadi masa yang sulit untuk beberapa keluarga, beberapa orang tua, beberapa dari orang tua kami dalam bekerja. Muka yang memberikan ketabahan, muka yang memberikan tetap sebuah hati yang sukacita dan muka yang memberikan pengharapan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan tetap mengasihi papa dan mama kami. Tolong kami juga untuk setia mendoakan mereka. Mungkin ada keluhan, kesedihan, tangisan dari orang tua kami yang nggak pernah kami lihat. Mereka sedang menanggung kesedihan, kepedihan, kekhawatiran. Bagaimana bisa menafkahi keluarga dan juga kami. Mungkin memberikan kekuatan dan semangat dan tolong kami juga untuk mengasihi dan perhatian terhadap mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami, para pengurus di Gema, terima kasih untuk kesempatan dan anugerah kami bisa melayani Tuhan di Komisi Gema. Tuhan yang berikan semangat dan sukacita. Tuhan yang berikan kegembiraan, antusiasme, ide-ide kreatif, dan juga kesungguhan di dalam melayani. Dan biarlah itu semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa juga untuk gereja kami, Tuhan juga yang terus pelihara dan jaga, Tuhan yang pakai, sehingga melalui gereja kami ini banyak orang yang mengenal Tuhan, banyak orang mengalami cinta kasih Tuhan, banyak orang yang imannya bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan di gereja kami ini, baik itu pendeta, hamba Tuhan, majelis, akan pengurus-pengurus komisi, dan juga aktivis Tuhan yang menolong di tengah-tengah mereka juga yang memiliki keseharian di tengah-tengah keluarga, mereka juga yang bekerja ataupun studi. Tuhan yang mampukan untuk bisa menyimbangkan antara pelayanan di gereja, maupun juga pelayanan di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah pekerjaan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kalau ada wacana ataupun persiapan untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, ibu kota yang baru yaitu Nusantara, biarlah Tuhan yang berkenan atas keputusan ini, dan ini semua untuk memajukan bangsa kami. Berdoa juga ya Tuhan untuk persiapan pemilu tahun 2024. Kami sebagai orang Kristen, kiranya kami juga belajar untuk care, belajar untuk peduli, memperhatikan masa depan dari negara kami. Karena kesejahteraan dari negara kami akan menjadi kesejahteraan kami juga. Tuhan yang berikan kepada kami sebuah sikap hati yang sungguh-sungguh perhatian terhadap bangsa ini. Kami tidak tahu ya Tuhan, Siapakah calon presiden kami ke depan yang mungkin bukan terbaik, tetapi setidaknya bukan yang terburuk. Kami sangat bersyukur untuk pemimpinan dari Bapak Joko Widodo beberapa tahun ini, bagaimana beliau tidak egois, beliau begitu mementingkan keperluan dan kepentingan rakyat. Kami bersyukur dan kiranya Tuhan yang berkenan juga menganugerahkan pemimpin yang baru nantinya, yang juga peduli dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum, yang juga mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yang bijaksana dalam menyikapi gerakan-gerakan ekstremis radikalisme yang sangat mengganggu dan meneror banyak orang. Tuhan inilah doa kami, kami menyerahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu, kami juga berdoa kalau mungkin ada di antara kami di gemah yang mungkin sedang sakit, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang sembuhkan, kami berdoa juga untuk setiap... Kami bisa menjadi orang-orang yang memperhatikan satu sama lain, terutama ketika ada teman-teman kami sedang mengalami kesulitan, kesusahan, ataupun sakit. Terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan kami bisa berdoa kepadamu. Kembali kami menyerahkan ibadah ini, agar Tuhan yang bekerja, beracara, dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Salam Halo, semua ya. kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, yang baik di Zoom atau ya kalau bisa memberikan respon melalui mungkin. Ya. Ya, oke. Oh. Ya, mari kita angkat satu ujian yang menyatakan bahwa tuhan kita uh, itu baik dari dulu, sekarang sampai selama lamanya tidak bersudarhan. Oke, mari kita angkat ujian Tuhan Yesus baik. <tuh so <laughs> sumber kuatku mari nah, kita sambil uh, kita uh, benar mengangkat satu ujian yang menyatakan bahwa kita perlu diajar oleh Tuhan, kita meminta yang uh, uh, sangat dari Tuhan untuk memimpin kita agar kami dapat uh, mendengarkan jiwa Tuhan dan dapat menerapkannya dan kita menunggu kedatangannya yang Kerjaan ajak kami, Tuhan. I'm yeah. Kami yang maha pengasih, Allah yang berjanji bagi kami akan datang kedua kalinya, Allah yang memperhatikan setiap hati kami, dan Allah yang selalu mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan kami ingin mendengar engkau berfirman, berikanlah kepada kami hati seperti tanah yang baik, sehingga Roh-Mu yang kudus bekerja bagi kami berbicara bagi kami, dan juga melakukan firman-Mu yang kau nyampaikan bagi kami. Saat ini kami ingin mendengar firman-Mu. Ambillah-Mu yang memberitakan kebenaran-Mu, pakai lagi ya Tuhan. Dalam segala kelebihan dan kekurangannya. Dan kami berdoa bagi yang kami yang mendengar, kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, agar kami bisa mendengar dan melakukan firman-Mu. Ini doa kami. Dalam nama Yesus, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, Silahkan duduk. Shalom. Halo, Ya Sekali lagi, shalom. Halo, ya, Ini pertama kalinya saya membagikan atau berhadapan dengan teman-teman sekalian. Belum kenal sama sekali, maka saya memperkenalkan diri ya uh, nama saya Hia biasa dipanggil dengan uh, Zeki uh, biasa sudah uh, memang panggilannya dari kecil begitu ya Zeki gitu uh, saya pelayanan di Perkantas Jakarta khususnya dalam pelayanan siswa dan kadang-kadang juga di mahasiswa uh, saya gereja di GKI uh, Kedoya biasanya dan uh, saat ini saya bisa berdiri di tempat ini karena apa karena saya lagi praktek ya dari karena sedang menjalani studi di STT RI gitu jadi uh, salam kenal buat semua baik yang ada di rumah maupun juga yang ada di ruangan ini ya gitu uh, saya buka secara singkat aja ya saya bukan karena terlalu ganteng saya harus pede tapi siapa tahu kalau kita nanti ketemu oh itu dulu Kak Ziki, gitu jadi uh, susah ya kalau pandemi begini kita dia pernah jadi pembicara tapi kita nggak kenal aja seperti apa ya agak aneh ya gitu jadi teman-teman uh, terus biasanya saya pengen kenal teman-teman juga tapi secara singkat aja yang ada dalam ruangan ini siapa saja yang memang mahasiswa atau siswa ya gitu ya boleh angkat tangan ya jadi ketahuan mana yang imut-imut dan mana yang yang sudah nggak imut-imut lagi mungkin ya <laughs> Oke, siapa, siapa di sini yang bukan mahasiswa tapi udah kerja? Ada nggak? Selain KABK ya, tentunya ya. Oh, okay. Terus siapa di sini yang masih mahasiswa? Oke, okay, thank you, thank you. Yang SMA? Oke. Okay. <laughs> nah ini yang masih imut-imut, yang masih SMP. Oh merasa semua imut-imut ya, tapi nggak usah angkat tangan, ketahuan kok ya. <tapi>, Jadi mungkin di rumah saya nggak bisa tahu karena memang nggak bisa lihat langsung, tapi setidaknya uh, saya bisa kenal kalian ya Kazeki bisa kenal kalian melalui uh, itu usia-usia kalian gitu. Semoga selama dua bulan ke depan kita bisa kalau papasan bisa saling sapa atau juga misalnya ketemu di mana ya bisa sehalu atau apa ya. Oke okay, hari ini um, tema kita uh, ten, uh, yaitu right here with waiting gitu tentang apa tadi MC sudah mengatakan ini tentang kedatangan atau dalam dua saya sudah katakan ini tentang kedatangan kedua kedatangan Yesus kedua kali apakah kita akan membahas ini semua uh, kita mau lihat ya uh, mari kita buka kisah para rasul tujuh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 dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi, berbicara tentang kedatangan Kristus, maka mungkin pernah mendengar tentang hal ini. Ini heboh pada masanya, ya. E, tentang berita orang-orang ada pendeta dan serbuk e, dengan jemaatnya, dia mengumpulkan pada satu tempat, dan mereka sudah yakin akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Uh, misalnya seperti ini, itu kita itu waktu itu di TV benar-benar uh, uh, ditampilkan pada masa itu heboh pada masa itu pendetanya pendeta Shibuya kalau sudah bebas apa ya sekarang ya yang mengumpulkan di satu tempat jemaatnya dan apa yang terjadi mereka berkumpul dalam satu tempat itu dari berbagai uh, kota ada yang dari Kupang ada dari Ambon pendeta Sibuya ini meyakinkan Sibuya ini meyakinkan bahwa akan ada Yesus datang kedua kalinya dengan hitungan hitungannya yaitu pada tanggal 10 November kalau nggak salah dia perkirakan jamnya lagi jam 3 gitu mereka dia sangat yakin bersama para pengikutnya dan apa yang terjadi yang terjadi adalah bukan Tuhan Yesus yang datang tetapi polisi yang datang mereka dibawa diangkut dan jelas ini penyesatan gitu ya. Itulah kedatangan Yesus kedua kali bagi mereka gitu. Tetapi juga ada cerita begini, kita sering melihat seperti ini. Apa kita merasa senang dengan cara-cara kedatangan Yesus. Dan ini masih terjadi perdebatan juga dalam teologi gitu. Ada yang sangat kekau memikirkan sangat senang dengan kedatangan Tuhan Yesus yang dua kali bahwa dia akan datang dengan pengangkatan dua kali. Gitu. Ada yang meyakini tidak itu salah dengan satu kali. Tetapi kasih tidak membagikan mana yang benar nih. itu nanti seiring dengan waktu kedewasaan kamu kita akan yakin punya keyakinan mana yang mau kita pilih akan hal itu. Tetapi eh, kita sering senang bagaimana sih cara Yesus datang kedua kali. Uh, misalnya seperti gambar ini mari kita lihat apa yang menarik dari gambar ini dia dia makan asik makan tetapi tempatnya di luar gitu dia tidak memikirkan caranya tetapi yang penting adalah kenyang gitu. terkadang kadang-kadang atau bahkan seringnya kita pusing memikirkan bagaimana caranya tetapi kita nggak menikmatinya banyak di antara orang-orang Kristen saat ini terlalu banyak memikirkan bagaimana seperti apa sih Yesus datang gitu. Tetapi tidak menikmati Yesus ini. Nah, ini beberapa kesalahan kita. Yang pertama tadi kita tahu bahwa kita sangat sibuk ingin mengetahui kapan waktu kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi kita tidak mau memikirkan, mengalami bagaimana mengisi waktu itu selama menunggu Tuhan Yesus datang. Ini mayoritas kesalahan orang-orang Kristen saat ini. Kita sibuk ingin mengetahuinya. Ini banyak orang-orang seperti ini. Mereka hitung-hitung waktunya kapan sehingga seperti tadi jemaat pendeta Sibuya tadi sampai memikirkan tanggalnya, tahunnya dan sampai kepada jamnya. Dan juga seperti yang kedua kesalahan kita yang kedua kita lebih senang membahas cara kedatangannya, tetapi lupa melupakan bagaimana mengalaminya. Lolo lolo, kasihki berarti apakah doktrin ini nggak penting? Kasihki enggak bilang enggak penting ini penting, tetapi yang paling penting adalah bagaimana apa sih sebenarnya yang mau Tuhan Yesus kita lakukan? dengan bagaimana kita menanti kedatangannya, teman-teman kalau dari yang kita baca tadi kisah para rasul satu ayat 7-8 tadi, kalau kita baca ayat selanjutnya maka saya baca buat kita ya ayat 9 sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia di ia Yesus maksudnya disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu yang naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu sendiri, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Waktu Tuhan Yesus mengatakan di ayat 8 itu, ayat 7 dan ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu atau ayat 7 engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu dan dia terangkat ke surga dan ini juga salah satu yang akan kita akan peringat-peringati ya dalam Paskah. Konteksnya adalah Tuhan Yesus akan meninggalkan dunia ini dan dia akan menyerahkan kepada para rasul. Gitu kepada orang-orang Kristen. Yang menjadi pengganti Kristus adalah para rasul, para murid. Dan ketika dia menyampaikan hal ini berarti itu adalah konteks di mana penting sekali Yesus tidak hadir pada masa ini. Yesus tidak hadir lagi di dunia ini, tetapi dia membernya memberikan kita rohnya untuk memimpin kita menjadi saksi, untuk menjadi Kristus-Kristus kecil di sekitar kita nah itu yang terjadi juga jadi setelah kita membaca kisah para rasul ini nanti teman-teman kalau teman-teman baca nanti kitab kisah para rasul maka sepanjang kisah para rasul para rasul setelah kedatangan Yesus kedua setelah Yesus terangkat ke surga mereka yang mereka lakukan apa mereka sepanjang kisah para rasul setelah Yesus tiada dan terangkat ke surga dan menyaksikan secara fisik secara pribadi kenaikan eh, Yesus yang mereka lakukan bukanlah kira-kira Yesus kapan balik lagi ya dia ya. menghitung-hitung kembali kapan Yesus balik lagi ya sepanjang bisa para rasul nggak ada tuh para murid dan juga para rasul yang melakukan demikian nggak ada gitu dan Yesus sudah mengatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu gitu dan benar-benar para rasul tidak melakukan demikian yang mereka lakukan apa mereka, yang mereka lakukan seperti ayat 8 yaitu mereka menjadi saksi di Yerusalem di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi terpanjang kisah para rasul kalau teman-teman baca maka para rasul dan murid-murid mendikisakan mereka menjadi memberitakan injil Jadi, kalau kita lihat nanti ada jemaat pertama nanti di dalam kisah para rasul dua apa yang terjadi setelah mereka percaya pada Kristus yang terjadi adalah mereka tidak melakukan hitung-hitungan mereka tidak bagaimana cara Yesus datang kembali tidak ada pernah kisah para rasul mencatat demikian mereka malah bersekutu. Coba saya baca ya ayat Kisah Para Rasul dua coba buka. Kisah Para Rasul dua ayat 41. Orang-orang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan e, saya loncat aja ayat 247b. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi setelah jemaat ini adalah contoh pertama jemaat baru di mana mereka apa yang mereka lakukan? Mereka makin giat, makin bertekun dalam pengajaran. Makin kuat um, dalam persekutuan, makin, makin berdampak. Makin berdampak, kalau kita um, saksikan, maka pertama makin berdampak. Nah, pertanyaannya, kita terus mempertanyakan ini: bagaimana sikap kita yang benar di dalam menantikan Yesus kedua kali? ada yang seperti ini kita menanti dengan pasif banyak orang Kristen menanti kedatangan Yesus kedua kali ah saya sudah diselamatkan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan jurus selamat saya sudah dapat tiket masuk surga sehingga dia ya sudah diam saja gitu, gitu. tidak berbuat apa-apa seperti mobil tuh seperti mobil yang baru dibeli disimpan di garasi dijaga lama-lama yang terjadi nggak pernah dipakai Sesu dia tidak berfungsi sesuai fungsinya dia tidak berguna sesuai fungsinya karena apa lama-lama karena dibiarkan saja makanya kalau orang Kristen menanti Tuhan Yesus kedua kali dengan pasif Lama-lama tidak sesuai dengan fungsinya. Apa fungsi kita, si Kazuki, sebagai orang Kristen? Fungsi kita, Tuhan Yesus pernah berkata, "Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia." Kita punya identitas sebagai garam dan terang dunia, atau kita mana seperti ini? Sikapnya, kita juga menanti dengan keluhan-keluhan. Ah, bete jadi orang Kristen gue nggak disukai, gua difitnah, gua capek kerja, gua dianggap sok kudus, maka apa yang harus aku lakukan? ya capek menanti, usah, usah dipikirin tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Nah, harusnya kita seperti apa dan bagaimana menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Kita harusnya menanti dengan pengharap. Kita seperti, seperti seperti tanaman atau seperti tanaman yang kita nanti-nantikan akan menghasilkan buah. Kita menanti dengan penghadiran keharapan, itu menanti dengan sukacita. Menanti bahwa Tuhan Yesus akan ber, akan menggenapkan janjinya kepada kita. Kita tidak hidup dalam dunia yang fana, dunia yang menderita, tetapi kita akan hidup bersama-sama dengan Dia kita harus dipenuhi oleh sukacita, pengharapan akan sukacita. Nah, eh, sebenarnya berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus dan berbicara tentang Tuhan Yesus sendiri, sebenarnya bicara tentang pengharapan. Kenapa? Ketika kita bicara tentang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sebagai eh, eh, center atau pusat dari Kristenan. Atau dari Alkitab sendiri, Kisah Allah sendiri, dalam Perjanjian Lama yang dinanti-nantikan, Yesus Kristus dinanti-nantikan juga. Tetapi Tuhan Yesus dinanti sebagai Sang Mesias yang akan menyelamatkan. Siapa mereka yang diselamatkan? Mereka adalah orang-orang yang percaya pada Yesus yang datang, yang kepada Mesias yang datang menyelamatkan. Dan kita saat ini juga demikian, punya pengharapan kepada Tuhan Yesus yang datang kedua kali dan menantikannya dan pengharapan itu hidup dalam diri kita. Nah uh, inilah sikap saya ulang tadi ada pertanyaan sikap yang benar aku uh, saya cari, uh, uh, saya cari dari ada satu buku mengatakan begini sikap yang benar bagaimana yang Alkitab katakan pertama waktu kita menunggu Tuhan Yesus maka kita seperti dalam Matius 24 ayat 38 sampai 39 kita dikatakan hidup berjaga-jaga. Kenapa hidup berjaga-jaga? Karena kita dibaratkan bahwa Yesus datang kedua kali seperti atau ibarat pencuri. Tidak ada yang bisa menebaknya. Bahkan ada perumpamaan perempuan yang bodoh yang tidak siap, ready ketika seseorang meminta uh, apa uh, akisah yang tidak siap untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus dan yang kedua bahwa dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23 bahwa kita memang bekerja bertanggung jawab dengan setia misalnya saat ini sebagai teman-teman uh, ada yang bekerja bekerja bertanggung jawab dengan setia dengan apa yang Tuhan berikan dalam hal studi, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang siswa, bertanggung jawab terhadap studinya, mengerjakan dengan baik studinya. Jadi, menanti kedatangan Tuhan Yesus dengan bertanggung jawab. Percaya bahwa Tuhan akan datang, maka saya kita mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang Tuhan berikan. Teman-teman, salah satu yang Tuhan tegur, jemaat yang Tuhan tegur adalah jemaat kesahurika. Jemaat mereka tidak mau bekerja karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang, jadi mereka tidak mau bekerja. Sehingga Paulus mengatakan, "Itu kalian, sedangkan orang yang tidak percaya pada Kristus saja, mereka bekerja, apalagi orang Kristen. Orang Kristen harusnya..." Lebih bekerja lagi dalam menantikan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan yang ketiga adalah mengerjakan dan mengembangkan talenta kita, seperti perumpamaan talenta. Setiap kita punya berbagai macam talenta yang Tuhan beri. Kita senang ada beberapa rekan-rekan, teman-teman kita, talentanya dalam hal musik, dalam hal seni. Dalam hal ya, ada yang talentanya seperti saya, seperti KAB, ada yang talentanya uh, uh, mendengar satu sama lain, dan kekuatan-kekuatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan, untuk dipakai di dalam kita mengisi waktu kedatangan Tuhan Yesus. Kedua kali, jadi selama ada di dunia ini, kita hidup, mempertanggungjawabkan hidup kita. Yang Tuhan selamatkan, kita tidak egois dengan mengatakan "iya, ye, saya sudah udah, udah selamat." Ngapain mikirin yang lain? Jadi, kita tidak egois. Kita ini identitas kita adalah garam dan terang. Kita harus mencegah pembusukan di tengah-tengah lingkungan kita, atau menjadi terang di tengah-tengah kegelapan di sekitar kita. Misalnya di sekolahmu apa sih apa sih e, kegelapan yang ada? Bagaimana seorang anak Tuhan bisa berperan di kampusnya dalam kelas dan juga di sekolah dalam kelas? Itu kita mengisi itu dengan cara hidup dalam identitas kita dalam menantikan Yesus keduaan. kadang-kadang kita sering lupa identitas kita. Siapa yang tahu di sini, pasti tahu harusnya. Namanya Kaisang. Tahu ya Kaisangnya. Siapa dia teman-teman? Oh, anak presiden lah ya. Kalau Kaisang itu anak presiden, kira-kira seorang anak presiden dia mau tinggal nggak di kolom-kolom jembatan, ngemis-ngemis? Mungkin gak begitu? Enggak. Karena dia anak presiden. Atau sebaliknya. Kak Zeki enggak mau merendahkan orang yang mesti hidup di kolom-kolom jembatan. Anak-anak yang hidup dalam kolom jembatan, dia bisa hidup nggak seperti anak presiden? Gak bisa juga kan? Apa yang mau hiduplah sesuai identitasmu Kaisang identitasnya anak presiden kita anak-anak Tuhan dalam menanti kedatangannya kita itu identitasnya anak Tuhan jadi hidup sesuai seperti anak Tuhan bukan anak yang bukan anak Tuhan atau lebih kasarnya bukan anak setan gitu. kita hidup sesuai identitas kita dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus tapi kira-kira kenapa dalam identitas itu kita bisa menantikan Tuhan Yesus ya karena kita sudah mengenal Bapak kita kita sudah diangkat jadi anaknya kita diadopsi jadi anaknya dia adalah bapak kita kita dianugerahkan keselamatan maka yang menunggu kedatangannya hanya orang-orang yang mengenalnya. Hanya orang-orang yang tahu keberadaannya. Saya biasakan, ya, saya, saya punya anak eh, di rumah, tadi selama minggu juga, usianya mau 4 tahun. Dan eh, setiap kami keluar, misalnya bersama saya bersama istri, Terus pergi balik lagi, dan setiap kami kembali, anak kami, namanya Eleos, langsung menghampiri kami. Dia datang ke teras, dan dia senang. Papa, Papa, Mama, Mama, kenapa dia menghampiri kami? Karena ada relasi antara dia dan kami bayangin nyambut tetangganya bukan papa-papa istri gue nampar gue itu siapa gitu. nggak mungkin jadi di dalam kita menanti kedatangan Tuhan Yesus tentunya kita menanti karena di dalamnya kita sudah mengalami Tuhan terlebih dahulu kita sudah mengenalnya terlebih dahulu kita sudah dalam identitas sebagai anak Allah terlebih dahulu Bagaimana mungkin kita menantikan Tuhan Yesus kalau kita sendiri belum mengalaminya? Atau saya tak saya tanya balik, saya ubah kalimatnya. Jangan-jangan kita nggak menantikannya? Kita nggak hidup seperti menantikan Tuhan Yesus karena memang kita nggak berrelasi dengannya. Jangan-jangan kita nggak berrelasi dengan Tuhan Yesus? Sehingga kita nggak antusias? bekerja dengan sungguh-sungguh, studi sungguh-sungguh, hidup dengan sungguh-sungguh, hidup kudus dengan sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Paulus pernah berkata dalam Filipi 1 ayat 21 ayat uh, sampai ayat 21 sampai 22a. Kalau ditanya, ini sering sering jadi moto hidupnya kalau kamu ditanya, kenapa sih buat apa kamu hidup sering mengatakan untuk memuliakan Allah. Tetapi Paulus, salah satu yang menarik dari perkataan Paulus dalam bagian ini, dia bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi bagi Paulus, kalau mati pun itu keuntungan karena Kristus sudah dipegangnya, ya percaya pada Kristus dia sudah mengalami Kristus tetapi jika harus lama di dunia ini bukan untuk kaya bukan untuk makin populer itu enggak salah tetapi bagiku bekerja memberi buah kira-kira ada yang tahu enggak buah apa seperti ini bukan buah untuk dimakan Buah apa sih maksud Paulus ada beberapa yang menafsirkan begini buah ini adalah buah pelayanan kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh bisa jadi ada juga yang mengatakan buah adalah kehidupan Kristus yang hidup di dalam kita itu buah itu. ada juga yang mengatakan buah bisa jadi ya itu juga termasuk dan ada juga buah adalah karakter yang dikatakan Paulus sendiri itu buah roh dalam diri kita. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang dipertanyakan dunia. Harusnya karena kalau kita hidup menantikan Kristus seperti identitas kita menghasilkan buah, mengalaminya habis itu menghasilkan buah, tentunya kehidupan kita dipertanyakan. Kehidupan kita dipertanyakan. Misalnya di lingkungan kita, orang pasti bertanya, kok bisa kamu sebaik itu? Beberapa tahun yang lalu, apa satu tahun atau dua tahun yang lalu, ya, kita ingat <tuh> terjadi bom bunuh diri. benar ya? Yang melakukan bom bunuh diri siapa? Satu keluarga gak terhubung-hubung kayak ibu dan dua anaknya masih kecil SD kan. Tetapi sebenarnya ada kritik bagi orang Kristen di luar kejadian yang mengenaskan itu. Pertanyaannya gini. Kira-kira sebenarnya orang-orang yang melakukan bom bunuh diri itu pernah nggak sih mereka oke okay, mereka di brainwash jadi terorisme tetapi pernah enggak sih mereka berhadapan dengan orang-orang yang orang Kristen? Mereka pernah bersentuhan enggak sih? Sehingga mereka mikir ulang ketika mau bunuh Ketika melihat, oh enggak semua kok orang Kristen kafir. Kenapa? Karena melihat kehidupan yang dipertanyakan dari orang-orang Kristen di sekitar mereka. Makanya salah satu pergumulan saya, teman-teman, saya ingin bersahabat kadang-kadang dengan orang yang kering Kristen. Bersahabatlah dengan mereka. Nyatakan kehidupan yang dipertanyakan dunia. Maksudnya kehidupan yang membuat mereka bertanya sehingga mereka melihat Kristus dalam hidup kita. Dan saya yakin orang-orang yang oke lagi doktrin, di brainwash. Setidaknya dia mikir ulang ketika dia mengenal misalnya orang itu mengenal ada seorang Kristen yang baik hati. Dan dia tahu, nggak mungkin nah, itu kafir harus dibom. Nah itu perlu pertanyaan buat kita, refleksi buat kita. Bagaimana kita bersahabat dengan orang yang belum mengenal Kristus dalam rangka kita menanti kedatangannya? Kita punya sahabat enggak? Orang-orang yang belum percaya. Punya enggak? Jangan-jangan lingkungan kita juga. Atau mungkin jangan-jangan kita eksklusif sekali. Karena kita pun udah didoktrin nggak mau bersahabat sama mereka. Ya. Tapi Alkitab mengatakan pada kita, kehidupan seorang Kristen adalah kehidupan yang jadi garam dan terang. Sehingga ketika mereka melihat hidup kita yang jadi garam dan terang, hidup kita dipertanyakan, eh, ternyata orang Kristen enggak kafir-fafir amat Ternyata baik ya. Waktu dia dengar, ada orang yang brainwash dia, cuci otaknya untuk jadi teroris, dia mikir ulang, gak langsung juga. Tuh. Masa sih orang Kristen kafir? Punya sahabat kok saya? Itu orang Kristen yang baik sekali. Ini refleksi bagi kita. Sebagai yang terakhir, biasanya kalau ada kata terakhir, kan aduh, aduh agak gagah hati kita, agak gimana gitu ya. Ini yang terakhir. Nah, itu kisah hidup tentang hidup yang dipertanyakan. True story, pernah saya alami, bukan saya yang alaminya, tapi saya pernah menyaksikan. Di salah satu SMA, saya nggak sebutkan SMA-nya. Ada satu di sekolah ini, rokrisnya bagus dan rokrisnya cukup. Rokris itu rohani Kristen, ya, komunitasnya sangat kuat, dan ada satu anak SMA di mana. Dia penasaran dengan orang-orang Kristen, anak-anak pengurus Kristen, yang rutin seperti itu, rutin ibadah tiap Jum'at, terus mereka kumpul-kumpul berdoa, ngapain sih? Akhirnya dia minggu dia iseng-iseng. Kadang-kadang dia hanya ingin dengar, misalnya kalau ada persekutuan Jum'at, nah di jendela-jendela itu sampai jendela ada kursi-kursi yang semen itu kalau di ini SMA, SMA Negeri ya dia-dia duduk di situ sebenarnya pengen dengar sebenarnya yang diberitakan di koma itu apa dan tiap minggu dia begitu selain dia mendengar rutin tiap minggu khotbah dia juga menyaksikan pengurus-pengurus ofis kok mereka beda ya dia merasa beda dan dari begitu dari dia terus menyaksikan itu berkembang pemikirannya lama-lama dia bersahabat dengan teman-teman pengurus ofis dan hingga suatu akhirnya kita bisa menebang menebak ya ininya. yang terjadi adalah dia tidak pindah agama ya dia non Kristen dan ini direkam enggak sih uh, uh, ya dia non Kristen dan akhirnya dia tidak pindah agama dia tetap statusnya agamanya sama tetapi sebenarnya dia ikut ikut uh, pembinaan persekutuan secara tidak diketahui hingga suatu saat dia masih mahasiswa akhirnya dia eh, kul, eh, selesai kuliah dan kerja dan yang terjadi dia akhirnya memutuskan ikut Tuhan Yesus demonstrasikan berani mengatakan sekaligus sekalipun itu butuh hikmat ya berani mengatakan mendemonstrasikan bahwa di dalam keluarganya dia percaya pada Kristus dan sampai saat ini, adik ini sudah jadi pengikut Kristus. Melayani Kristus. Begitulah harusnya kita di dalam menentukan Kristus. Komunitas kita, pribadi kita menjadi kehidupan yang dipertanyakan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita di dalam mengalami Tuhan Yesus dan juga mengisi waktu untuk menanti kedatangannya Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan akan peran kami sebagai anak-anak Tuhan yang terus hidup dalam pengharapan mengantikan Engkau tolong kami ya Tuhan agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang menggarami dan juga menjadi terang di sekitar kami. Sehingga kehidupan kami, hidup yang mengikuti Kristus dipertanyakan oleh orang-orang di sekitar kami. Dan kami menjadi saksi bagi mereka. Terima kasih Tuhan atas firmanmu, doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada MC. Terima kasih kepada Lohsar Zekir untuk membawa firmanya Untuk pengumuman KPI mengadakan eh, ya, Untuk nanti ada di kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis ada ibadah gabungan jam 9 pagi tanggal 26. Min. Diharapkan semuanya bisa ikut gitu. Terus untuk minggu depan ada acara kebersamaan bisa di bisa diikuti secara tatap uh, muka bisa juga hybrid apa online gitu bisa dari rumah tapi sebaiknya sih Datang ke sini, disarankan, ya, disarankan sebaiknya, ya gitu. Terus, itu aja untuk uh, pengumumannya, uh, minta Pak Abel untuk menutup dalam doa. Mari teman-teman kita bangkit berdiri, kita akan akhiri persatuan kita, kepada kita pada hari ini dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur berterima kasih untuk ibadah gemah pada hari ini yang kami bisa diikuti. Kiranya Tuhan yang berkenan atas puji-pujian kami, karena itu keluar dari hati kami yang sungguh mengalami kebaikan dan cinta Tuhan. Kami juga mohon, kiranya engkau yang memberkati firmanmu yang Tuhan kau sampaikan oleh hambamu, sehingga setiap kami menjadi orang-orang yang bisa mengisi waktu hidup kami, bukan dengan hal-hal yang remeh, bukan dengan hal-hal yang Sepel yang tetapi hal-hal yang bermakna. Menyatakan cinta kasih Tuhan, bersaksi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sekolah, perkuliahan, pergaulan, pekerjaan. Sembari kami juga menjadi teladan di tengah-tengah sekolah, kuliah, dan pekerjaan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, kiranya ada orang yang melihat Kristus melalui kami, dan mereka ingin berjumpa dengan Kristus, dan ingin mengikuti Kristus melalui kami. Jadilah tanda-Mu dan kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing, satu hal yang kami mohon. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk, teman-teman sekalian. Silahkan mengambil waktu teduh. Ibadah kita pada hari ini sudah selesai.